11 tipe gorden jendela. Ketika menentukan sebuah desain rumah serta perabotan apa saja yang dibutuhkan, mungkin memilih gorden jendela bukanlah hal yang rumit. Ada beragam motif dan warna gorden jendela yang bisa dipilih. Hal ini tentunya memudahkan kamu untuk menyelaraskan gorden jendela dengan gaya ruangan. Namun jangan salah ada banyak tipe dari gorden jendela yang perlu kamu tahu sebelum memasangnya pada satu ruangan Tidak semua tipe dari gorden jendela cocok loh untuk semua ruangan salah-salah malah akan mengurangi fungsi dan estetika ruangan Makanya sebelum memilih gorden jendela Yuk kenalan dulu dengan 11 tipe gorden jendela berikut ini 1. Gordon jendela tipe Seher jika kamu menginginkan sedikit privasi namun cahaya matahari atau lampu jalan tetap bisa masuk lewat jendela maka gorden jendela tipe seir mesti kamu gunakan. Meski sifatnya hanya sebagai pelapis karena memang bahannya tipis gorden jendela tipe ini memang tetap dibutuhkan agar pandangan dari luar ke dalam tetap sopan. Seir biasanya berwarna putih polos atau bermotif dari bahan voile. Seir cocok sebagai pelapis gorden jendela tipe lainnya dan untuk ruangan apapun. 2. Gordon jendela tipe Road Packet Road Packet adalah tipe gorden jendela yang paling sederhana. Pada bagian atas terdapat lorong hasil keliman yang berfungsi untuk menggantung pada batang jendela yang ramping. Rod paket adalah gorden jendela yang terbuat dari kain yang ringan dan biasanya memang tidak sering dibuka tutup karena fungsinya sendiri lebih sebagai pembatas. Karena kurang fleksibel untuk digeser, sebaiknya gunakan rod paket pada ruangan yang jarang digunakan. 3. Gorden jendela tipe draperies. Draperies adalah salah satu gorden jendela yang paling dekoratif. Dulunya, draperies memang digunakan untuk membuat ruangan lebih menarik. Namun, saat ini, selain memiliki motif dan warna yang cantik, draperies juga tampil lebih simpel dengan permukaan yang bergelombang dan menggantung sama panjang. Di samping itu, draperies biasanya terbuat dari kain yang lebih berat. Draperies juga sering kali berupa thermal curtain yaitu gorden jendela yang mengandung bahan akrilik pada lipatan-lipatannya sehingga membuat ruangan lebih hangat ketika cuaca dingin dan menghalangi cahaya untuk masuk. Tak hanya itu, bahkan gorden tipe draperies ini juga bisa dijadikan sebagai alternatif peredam suara low. Bisa dibilang gorden jendela ini membuat energi jadi lebih efisien. 4 Gorden Jendela Tipe Cascades Gordon Jendela Cascades, Cascades adalah tipe gorden jendela yang menjuntai di kedua sisi jendela. Cascades juga memiliki variasi motif dan panjang ada yang sama panjang atau salah satu sisi lebih panjang. Cascades biasanya tidak terpisah dari suak bagian atas bergelombang yang membentuk setengah lingkaran keduanya berpadu membentuk gorden jendela yang anggun dan menawan. Cas cades dan Suak cocok dipasang di ruang baca atau kamar pribadi. 5. Gorden jendela tipe valances. Gorden jendela valances pinterest.com Bicara mengenai estetika gorden jendela tipe valances punya estetika yang fungsional. Selain cantik dengan bentuk berombak, valances juga berfungsi untuk menutupi batang jendela yang kurang indah jika tampak apalagi jika gorden jendela bertumpuk. Biasanya falances dikombinasikan dengan cascades maka kamu perlu menyesuaikan setidaknya warna keduanya lebih baik jika cascades dan falance terbuat dari kain yang sama. Selain Valances penutup batang Gordon biasanya juga berupa box bernama pelmets. Dengan memilih pelmets alih-alih Valances kamu telah membuat ruangan tampak lebih formal. Sebaiknya gunakan pelmets jika ukuran jendela lebih lebar dan tinggi agar terlihat gagah dan menawan. 6. Gordon Jendela Tipe Tears Gordon Jendela Tears Pinterest.com Sebelumnya kita telah mengenal valances untuk menutupi bagian atas jendela. Kini ada tiers Gordon jendela yang berfungsi menutupi bagian bawah jendela. Biasanya tiers menutupi hingga sepertiga bagian bawah jendela. Tiers sendiri akan membentuk kombinasi sempurna dengan valances. Ketika keduanya digunakan maka cahaya dari luar tetap bisa masuk ke ruangan namun privasi tetap terjaga Tiers seringkali digunakan untuk dapur dan kamar mandi 7. Gordon Jendela Tipe Elet. Gordon Jendela Eileteris fabric Chowu jika kita menemukan gorden jendela yang pada bagian atasnya terdapat ring-ring besi sebagai tempat menggantung pada batang jendela, maka itu adalah gorden jendela tipe elet. Gorden jendela tipe ini biasanya terbuat dari kain gorden atau tirai yang ringan atau tidak terlalu berat. Selain itu, Gordon jendela tipe E-LED mudah digeser karena gerakan ring pada batang jendela tidak terhambat. Maka, Eylette cocok dipasang pada kamar tidur anak. Gordon jendela tipe Eylette dengan bahan yang lebih berat cocok untuk kamar tidur bergaya modern atau ruang keluarga. Desainnya yang simpel membuat Eylette tidak ketinggalan zaman. 8. Jendela tipe Taptop, Gordon jendela taptop amazon.com. Tap-tap adalah tipe gorden jendela yang mirip dengan eilek. Bedanya, tap-top mengganti ring-ring itu dengan kain yang berfungsi untuk mengaitkan gorden jendela pada batangnya. Tap-tap adalah jendela dengan berat kain paling fleksibel karena pengaitnya sendiri berasal dari kain yang sama. Tap-tap menggantung secara datar dan membentuk lipatan-lipatan. Gorden jendela ini kurang cocok untuk suasana formal. 9. Gordon Jendela Tipe Blintz Dari sumber Gordon Jendela Pinterest.com Blintz sendiri di Indonesia lebih dikenal dengan nama kerai seringkali kita melihatnya pada ruang-ruang kantor namun bukan berarti Blintz tidak cocok digunakan pada jendela rumah. Biasanya Gordon jendela tipe Blintz terbuat dari bahan yang cukup keras seperti kanvas. Blinds sendiri terdiri dari beberapa macam yaitu roller blinds di mana gorden jendela menggulung pada batangnya. Selanjutnya ada roman blinds ketika ditarik gorden jendela akan membentuk lipatan-lipatan yang cantik secara horizontal. Kemudian ada vertical dan horizontal blinds di mana jendela akan membuka dengan mendatarkan bilahnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai namanya. 10 Gorden jendela tipe scarves. Dari sumber gorden jendela scarvesledecor.com. Scarves adalah tipe gorden jendela yang paling mudah dipasang dan dikreasikan sesuai keinginanmu. Scarves sendiri tidak memiliki tempat menggantung seperti ring bahkan kain ia hanya berupa kain panjang yang dililitkan pada batang jendela sebagai dekorasi. Dengan kata lain Scarface adalah aksen yang menawan di atas gorden jendela lain. Kamu bisa memilih kain halus seperti sutera sebagai Scarface jumlah lilitan bisa kamu sesuaikan dengan panjang batang jendela. Selain cantik Scarface juga bisa menutupi kekurangan pada gorden jendela utama misalnya kurangnya panjang gorden. 11. Gordon jendela tipe Pleat. Dari sumber Gordon Jendela Pleat Pinterest.com Pleat setidaknya terdiri dari Bugs Pleat tailored Pleat, Goblet Pleat, dan Pins Pleat semuanya dibedakan oleh bentuk pada bagian atas Gordon Jendela. Bugs Pleat misalnya memiliki lipatan berbentuk kotak. Tailored Pleat adalah Gordon Jendela yang tiap tiga lipatan dijahit ujung atasnya sehingga mengerucut. Sedangkan Goblet Pleat mengikat tiga lipatan dan dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk piala. Pinf Pleatet sendiri dianggap yang paling dekoratif dan bisa terdiri dari tiga empat hingga lima lipatan namun bentuknya tetap seimbang. Hanya saja lebih banyak lipatan berarti semakin tebal dan membutuhkan lebih banyak kain. Sekarang kamu sudah kenalkan dengan tipe-tipe gorden Jendela? Jadi kamu tidak perlu bingung lagi untuk memilih tipe jendela yang tepat pada masing-masing ruang. Jangan lupa untuk memilih gorden jendela berkualitas baik ya.